harusnya n ya akhirnya budget budget gila katanya GG gaming kulas game deh as game Ho oh wih di carry guys aku rapli mau ikut ya mana rapli ya suaranya eh ada ada ada, ada, ada tuh di mana gara, -gara. Enggak kok, aku bingung aja mau often... oh, Malu. Malu. Makanya jangan serasa dunia milik berdua, emang gitu, Cok. ]ok, lah aku ngomong, kok. Mana Rafli? Aku ada skrip, guys, yang dulu. Oh. Rafa. Pak akan diskord. Kita lag game ya. Aku lag game guys. Sabar, sabar. mau transaksi, mau transaksi gitu. Jual manusia Kenapa ya, kan bajuku kuning, guys? Kenapa, eh Mas Dora masih ada, gak, Mas Dora? Bajuku kuning, kenapa tembus gini ya, gerak screen ya? Oh. Halo assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rafi, apa, apa, apa kabar? Bang Ota, kabar gembira nih. Selamat itu Adha. Iya, cewek, makasih peralat gue tidur mulai dulu, orang beton sapi gue tidur. lancar banget kan udah dijab kabul. Mas Rek tadi manggil ya, korek Mas. Iya, kenapa ya? Kan green screen hijau, bajuku kuning. Kenapa terus ya? Itu di settingnya dikurangin aja itunya, Mas Rek. Apa? Yang baterai ya aku buka obes. Tapi nanti banyak semutnya nggak? Ini green screenku banyak uh, semutnya sih. Di chroma key-nya sih, coba aja dulu, Masrek. Filter chroma key ya. Pilih yang mana nih? Sim simil, similarity, smoothies, Mas Rek. Um, bentar, Mas Rek. Coba, coba aja lu Masrek. Coba Sesu. lihat nih kita gini aja co jadi hilang udah cok jadi hilang guys itu kayaknya baju lu Gus uh. baju lu karena apa warna kuning Iya emang gitu ya pelia iya biasa gara-gara baju biru-biru juga tuh emang ada di Jambur, bareng-bareng bareng. Ini JP Kenapa? Eh, bukan DJP. Haje demek ya guys ya. Oh itu. amat guys. Udah keren gini semut-semut. Oh logonya udah resmi. We know this is a weekend going. Rip rip rip grammar ya guys ya. We cannot going. to OMP. Emang gini sih, kalau baju kuning kayaknya iya. Terbiasa gara-gara baju itu, Gus. Iya ya, baju <tuk> kuning biru sama hijau. Li. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kan estes cewek benci aku aku banget. Aduh, aku, aku, aku, aku, aku. ngerti, cok. belum satu apis, apis. Nita Nita hey. Give dong Ya yeah. mau apa Give skin yeah, mau apa ente, ente. Ya yeah, mau apa baik diamondnya lihat berapa itu okay. ini kita udah nomor satu ya guys ya cara lihat nomor satu nomor dua gimana kita di komen oh, itu, itu berapa, malam ane banget tangnya sih banyak ngelita ih uh, uh. marah dia guys metalirik ih ih ada apa guys yur yur mau main nggak yur tapi partian kita badut nih cow ada sip <tik> ya udah sih eh hey, kalau gua kasih link dc ke sip boleh nggak ini ya channel eko, dia minta link sih Ada slot? Ada, ada. Gantiin sip ada, aja. Ada, ada, kok ada. Gantiin sih aja. Dia lagi nonton live ini. Si Rijal anak tikus. Aku bisa diindah kok. Dia ngerti. Udah tahu? gue cuma kode tadi. Kan peka. Kekal. Tunggu yur, tunggu next game, next game. Ninjain sini, ini aja. Ya. Karena teman lebih penting daripada cewek. Nia. Ya. Slot maharaja Lord dari segala lot segini. Masuk ya? Aku pakai apa ya, bay? apa aja beban kok. pesan, aja. Kenapa enggak itu? Eudora baik. Oh, okay. Agen best score dunia. Itu Imam sih berbakat cuman semua game. bakatnya lebih oh, baik dipendam sih <laughs> bakat banget ya main semua game kebeban beban gitu ya, sarkas. Ya. gak sarkas gak sarkasin gue bilang bakatnya lebih baik dipendam ya, baik imam imam ku marahin ebot loh ya ya baik mau ebot sih si Vior udah di give banyak Egois oh, Egois Krimis. Udah di-give seratus ribu puluh ribu sama JS gak mau ebot Seratus ribu Aku mau screenshot sekarang Bangan ribu di Diamond Enggak gak, gak. Tuh, aku, Kita aku, tuh aku. anak senja gue sama Bang Raffi tuh anak senja Kita ngopi aja Ini Bang Raffi temennya Mas Mada kan itu juga anjing katanya. Toh, Er punya babi Albert, hah? Er punya babi Albert, iggilang udah, iggnya Donkey underscore Yurino ya guys ya. Baby maksudnya, baby Albert, Evans punya baby baby. Itu dia katanya babi babi hai i b <laughs> berarti gimana tuh untuk dokumen Cycle Hyper aja udah tai banget mbak.. mbak.. Ba, astaga baik uh. <laughs> eh ade bang! harus apa guys? thank you bang, merah pelang yeah, thank you Karen oh, ade bang gimana? lu apa ini ngeragu paling... lagi. Winda udah balikan hmm. belum Winda? Belum lah. Ya udah. Enggak tega enggak lama 3 bulan daripada nyesel. Anjir aduh gol. Capek lo kalau tiga. udah nyaman ngulang dari nol lagi Win, mending balikan. Aduh enggak bisa kan. Jam yang gua kan bukan bukan gua. Hmm? Hmm. Hmm. Hah? Hmm. Tohno bisa ghosting kayak gua aja Ya, sama Mana ada take kucing dikejapin? Gak ada. Apa lu, lu ngomong capek-capek lu sendiri sama gak Goblok. Aji, gak ada Satu, ratanya, <tuh>, capa, <tuh>, dari Babi coba yang diserang sekarang damai-damai. Kalau damai. kita pengen orang galau aja. Ya. Wow, 250 Wow. Tolong ajarin bisa. papi onin one, -one.